Baiklah para sahabat lestari manapun kalian berada, tentunya untuk kabar terbaru di malam hari ini, kita langsung aja sus aja para sahabat ya ke kabar malam hari ini di acara konser Lida X Bismillah Cinta para sahabat ya baru mulai acara. Kita langsung disuguhkan vitamin yang bahagia banget nih. Kita lihat wah sahabat ya. Lesti dan Rizky Bilar tampil dramatis banget di para sahabat di acara konser malam hari ini. Tentunya Rizky Bilar dan Leslie Joram memperagakan tentunya sinetron atau megaseries Bismillah Cintai Yang tentunya dibintangi oleh Ali Syakib dan Margin persahabat ya Wow ini tentunya membuat kita semakin bangga aja persahabat ya Tentunya Listi dan Rizky Bilar malam ini tampil sangat Keren sekali para ya, membuat kita semakin bahagia aja nih malam hari ini baru mulai acara aja. Lesti dan Rizky Bilar memberikan vitamin bahagia buat kita semua Farah fans. Mudah-mudahan selanjutnya kita mendapatkan kejutan yang lebih wow lagi para ya, tentunya Lesti dan Rizky Bilar. Bisa memberikan kekiutan dan kemesraan di atas panggung Tentunya malam hari spesial malam minggu persahabat ya Wow makin gak sabar nih Melihat kelanjutannya tunggu saja info dan kabar terbarunya Inilah informasi di malam ini persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang menurut ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh